anjay jadi anak kuliahan buh motor siapa ini kece parah Cuk motor siapa ini Oh motor arumoto blog jenis ini udah kepasang bodi baru dari HRV motocross cover set WR155 warna putih udah include sparkboard depan sama papan nomor YZ250 kece parah anjay. Cuma ini noda-noda kelemahan bodi putih kalau nggak di-dekal tuh gitu, gampang noda. Harus langsung di-dekal. Ini juga kepasang knalpot baru tuh dari Kala Performance, tipe Zero Anjay, end karbon. Knalpot baru, bodi baru. Sekarang kita mau ke itu dulu nganter si apa? Ada temen mau. Nyeting ECU ya, jadi ingat masa-masa kuliah dulu, tapi sekarang udah mulai rame. Sejak Corona sepi ya, cuma ini kalau pakai papan nomor nggak bisa pakai, bukan nggak bisa pakai spido sih, bisa aja, cuma paling posisi speedonya dirubah agak mundur ke belakang sini kalau di sini dia kena papan nomor tadi jadinya kayak mangap ah oh, jadi. Oh, okay. jadi gitu kalau pakai papan nomor terus speedo nanti dia ini apa nomornya jadi ngelangak depan gini kayak apa ya posisinya gini lah makanya posisi speedonya harus diubah ke belakang nah ayo yang buka jalan oh Pak anjay hari ini cuacanya bagus, cuo. panas ya nggak terlalu panas sih, cuma enak gitu daripada kemarin-kemarin hujan jet-egg jet, egg. jet egg 25 mending jet-egg wakumah, wakumah duit-duit aing anjay, viral ya tadi itu sound viral punya saya punya aing Cuk. rame Anjir Sony itu tuh yang Mending ZX, terus kuma-kuma Aduh ini standarnya miring pisan, gara-gara didudukin orang-orang tidak berotak. Uh, bodi baru. Ini tinggal pasangin dekal aja sih. Cuma ini noda harus dibersihin, nodanya pakai minyak kayu putih bagus ya. Jangan pakai bensin. <tuh> body baru. Kenal pot baru dari kala performance, kenalpot satu jutaan yang suaranya paling adem paling enak didengar, nggak cempreng gitu. Biasanya mah kalau knalpot kenalpot yang harga satu jutaan tuh, kalau bukan pipanya yang tipis bahan pipanya itu suaranya, jadi suaranya cuma ngebasnya dilangsam doang, du dulu pas digeber tuh cempreng langsung. Kalau ini mah nggak, endcapnya karbon guys anjir cepet tuh nah itu udah sekarang dipakai Willy ya cuma gasnya harus pelan harus harus pakai ini kalau langsung diputar-putar gitu dia langsung ngejambak-jambak gue belum Pak, si Cuma nafasnya jadi pendek nih motor Satu dua tiganya pendek Cuma nanti panjangnya tuh di G456 Eh 5 sama 6 nah, diganti bukan kan jadi lebih pendek satu dua tiga aja jadi apa dikecilin diganti oh kirain salah jalan cuk. <laughs> kita ambil kiri aja kalau lurus pasti di bawah jembatan bawah jalan layang pasti ada polisi jam segini kemana sihannya lurus gitu sih itu. Mas Itu lurus kanan Eh, lurus Eh, kiri deng Kiri Lupa-lupa ingat aja jalannya Tadi demo gitu Oh, ada demo kayaknya Demo mahasiswa Nodanya parah anjir Malah saya pakai body putih deh nah, Hah? Nambang. Apa? Nambang, nabang, nabang. Apa? I mean, Nabrak Asli Nabrak <laughs> alkut nah, ya kereta lewat Motor mana mau jadi cepet nggak? Mau cepet jadi gratis? Mau? Mau nggak? Maju ya di situ. oke di tabrak kereta, mana? Pah, asuransi guys masalah beres. Hah? Dah motor aing masih sehat? Sok? Itu langsung beres semua masalah motor mana anjing? Tentu Eh tak lah semberanya semua Masalah motor Jeng masalah hidup mana Nah <tuk> <tuk> mumpung masih lama Mana pusat pelada di tuh Skot jam Kalau <tuk> bisa api anjing angkot Angkot ini tiba-tiba belok sendiri Nah mana bisa ditabrak angkot Nah ini lagi ngebut belok anjing tiba-tiba nggak seenapa kayak ini patra ini ya kan emang ah. kan. kenceng emang ancur te nah, ente kan emang gitu aji angkot malamun belok yang yang tahu te ngan sopir sopir jeng tuhan yang tahu dong kapan angkot belok te eh lamun mane tabrak lecut dong Gusti Tomo nuntut anjing. Salah aing ini na. <laughs> Jadi salah aing. Mana nya tempatnya teh? Bacik motor, bacik motor. Oh iya. Bacik motor. Ih, anjing. Cip Moto ini mah bengkel rekanan BRT di Bandung. Jadi kalau masalah <coughs> spare part-spare part BRT di sini ahlinya. Rekanan BRT. Jadi langsung aja nih, Kang, naonna? Si euna langsung ganaon sih? Sambunganalah, jadi nanti mana mana ya jadi oh, jadi dia manggih hai hai hai di man. mana, om saya hmm. saya mah YouTube pak umur berapa tahun, 24 gaya kurang iya anjay dapat surat cinta bos <laughs> baru juga tadi diomongin kita dapat surat cinta surat cinta warna biru kamera masih on gak? baterai udah mau habis soalnya. udah mungkin sampai di sini aja untuk video hari ini tadi abis kena tilang cok ini baterainya udah mati-mati dua kali -mati udah lo nggak bisa lanjut video lagi oke okay. <laughs> ada ah, pencurat cinta anjir oke okay, ditunggu video-video selanjutnya see you next video Wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up, wake up. today's gonna be a good day wake up, wake up. today's gonna be a good day, wake up. Wake up. A good day. Yo, set your affirmation